Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lislar dimanapun anda berada Diva TV kembali hadir Untuk mengabarkan Informasi terbaru Kabar baik, kabar spesial Bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Wilar. Bagi kalian yang baru menemukan Channel ini jangan lupa Para untuk mendukungnya dengan Cara klik like, komen dan Subscribe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 Papa Bilar, ini foto bareng dengan abang Fatih masya Allah banget ya sama-sama memakai kacamata hitam ini diunggahnya Kak Dion masya Allah luar biasa ini benar-benar persahabatnya, idola kesayangan kita yang sangat luar biasa the bestnya hingga banyak sekali di komentar hari ini persahabatnya oleh banyak orang salah satunya dari akun rivalia underscore salsa underscore putri mengatakan masya Allah Abang sudah benar-benar pintar bergaya Modelnya sudah muncul sejak dini Wow luar biasa banget ya Ini bisa-bisa ngalahin fafahnya nih Mantap banget untuk Abang Fatih Dan selanjutnya para sahabat di malam hari ini pun Warga Kono hari para sahabat ya Dibikin tentunya bertanya-tanya dan penasaran Postingan foto yang ada di postingan ini Masya Allah banget ya ini sih membuat semua penasaran Ini foto kapan nih sahabat, ya Bisa kecolongan warga Konoha Diunggah kembali Oleh aku sendal putih skor bilar Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Ini kapan main bolanya Kok ampe wawan juga kecolongan Katanya itu bersahabat ya Lagi rapi banget ya Mengenai tentunya postingan foto ke Yang lagi main sepak bola Tetapi nggak diketahui nih Olive fan-fans yang sangat luar biasa ini, dan kita simak juga persahabat banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Dan tanggapan dari bunga Shiva 34 mengatakan ada yang bilang ini kemarin min pas di MS Glow. Kita lihat juga persahabat dari jawaban sendal putih bilar pas di perawatan ya katanya tuh, iya min benar kata itu ya ini saat udah di perawatan. Dan ternyata Bapak Bilar ini main sepak bola nih persahabat ya sebelum di acara MS Glow ini sih membuat kita sebagai penasaran aja persahabat ya bisa bisanya kecolongan nih <tuluh> tetapi kita tentunya happy sekali alhamdulillah idola kesenengan kita mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan kita masih menunggu cedukan dan kabar terbaru berikutnya persahabat di malam hari ini jangan kemana-mana total stay tune.